Hey, Tete, apakah kau tahu di mana bolaku? Kamu nanya, kamu bertanya tanya di mana bola? Jangan somong kau jadi anak. Bapak aku. Kakak, boneka kaki ke Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kak, kamu tahu nggak di mana buku diaryku? Hehehe, kamu nonton. Oh, Tapi aku tidak tahu itu? Ah. Aduh, buku naskahnya kemana ya? Kakak, mana ya naka kakak? Kamu nanya, kamu bertanya tanya. Eh, celaka? Hah? mata ya, sampai ketemu.